Okay guys Okay hi assalamualaikum aku Daniel So welcome to the escape Okay ngam. So hari ni Malam ni juga aku akan buat satu video Sebab because ada orang komen dekat dalam Youtube aku, kat video previous video aku um, Pasal video Aku Ulaskan balik tentang Video yang Naomi buat About film babi So aku fikir filem Barbie ni Memang betul-betul dapat Sambutan kali ni Memang dapat um, <coughs> Memang menjadi Satu kontroversi yang sangat besar lah uh, Untuk Nambi Dan untuk juga Yelah um, Nambi dan crew dia sendiri Tapi yang mendapat Satu hentaman yang kuat sangat Aku rasa Nambi dah Sebab because Script dia Director dia Okay so hari ni aku nak bercakap pasal Err uh, pasal behind the scene of film babi aku aku dah tengok uh, aku dah tengok dah dah tengok dah tapi bila ada orang komen kat aku tu aku dah tengok balik so aku nak roll kembali -kan dan aku nak faham aku nak hadamkan dalam dalam pasal film babi ni pembikinan yang sangat rumit yang sangat gila guys mereka mampu menyiapkan all all of movies just in 10 days orang boleh dapat imejin tak apa itu. Uh, aku minta maaf aku kena terpaksa bergaduh rambut sekali. <coughs> Dia orang mampu menyiapkan satu filem dalam masa 10 hari dengan masalah kekangan dana, kekangan dari segi kewangan. Ah uh, sendiri akui dan ya, yeah, mereka mempunyai masalah dengan uh, uh, kekurangan kru seperti pengarah fotografi. Untuk membuat membantu Bekerjasama untuk membuatkan filem ni, ada pun mereka meminta bayaran yang tinggi. Aku sangat kasihan lah dengan Emmy. Uh, so <coughs> apa lagi aku yang yang aku tengok dekat dalam filem uh, dia punya TMO ni, dia orang punya the making of filem Barbie ni. Mereka tidak menggunakan uh, pelakon pelakon yang hebat dan pelakon pelakon yang Yelah, pelakon-pelakon yang profesional Mereka gunakan main character adalah Asalnya Pelakon biasa, maybe Aku tak kenal pun dia punya dia punya main character Asal mana main character tu Hassan tak silap aku, lebih kurang lah uh, Kita ada Yelah, kita ada Indian, kita ada Chinese tu So, yelah uh, <coughs> Dan Bila dah masalah kekangan kekangan masa kekangan wang, so mereka mereka kena siapkan juga filem tu macam scene siang tetap nak kena buat uh, scene siang tapi orang dah malam, orang memerlukan scene tu kena buat juga cepat. So orang kena buat malam tu juga menjadikan malam tu menjadikan siang. Gila tak gila? Memanglah Hollywood boleh buat kan? Um, uh, luar negara boleh buat, tapi orang buat sebab orang ada je masa. Tapi uh, name, masalah yang namway alami ni Mereka kekurangan masa kekangan masa sebab uh, Masa yang diberikan untuk shoot dekat Dekat area maybe sekolah kot Dekat situ dalam masa 10 hari So mereka nak kena siapkan dalam masa 10 hari Scene yang malam Yang malam Nak kena buat ah uh, Tapi kena buat siang kan uh, So Malam tu Contoh orang kena tutup tingkap semua Kena halang Jangan bagi cahaya Luar masuk Dan orang guna bilik tu orang set up lighting Bagi nampak suasana tu like malam Ataupun suasana tu Macam siang So memang Totally memang Susah lah Rumit lah Untuk hasilkan filem tu Sebab memory dah tahu dah filem ni tak akan dibeli oleh uh, Kerajaan Malaysia Sebab ya masalah tu semua aku dah bercakap dekat filem yang lepas lepas aku dah cakapkan dalam video lepas <coughs> dan uh, ya yeah. aku faham apa aku faham apa yang demi alami sebab kita orang sebagai pembikin filem bebas uh, yang BBNJ budak-budak baru nak up uh, kita rasa sebab aku pernah juga uh, kita orang shoot untuk for kita orang punya filem kita orang nak buat scene Uh, malam nak bagi nampak siang rasanya. Eh Siang nak bagi nampak malam Ma Ah, Siang eh Siang nak bagi nampak malam For film tu Kita nak terpaksa tutup pintu semua Nak nampakkan uh, Scene tu malam So memang rumit lah Kita nak menghalang Menghalang lighting Natural lighting tu Masuk dekat dalam Kita punya Kita punya places Untuk Untuk untuk untuk show kita punya set tu Rumit lah guys Ketika Kita nak kena halang macam-macam So, aku tahu apa yang Nemi alami. Aku memang memang selut dengan Nemi. Aku harap Nemi tengok video ni kan. Ambil, ambil aku belakul kan. <tos> uh, so, I Haching. Uh, so, aku akan bacakan komen-komen. Okay, macam biasa juga. Okay guys, aku dah bagitahu. Uh, we are almost hit uh, 1000 subscribers. Uh, InsyaAllah akan dapat jugalah subscribers dalam masa Ok so sekarang dah 859 subscribers um, Aku harap dalam, dapat masa dalam Dapat um, 1000 subscribers Dalam masa yang terdekat lah as soon as possible yeah. So aku akan bacakan Comment dekat video, video Babi Okey. We have 16 comments, aku insyaAllah allah kau baca semua sekali. Weda, weda, weda. Ah, Okay Ada komen yang aku aku pin. Hmm, ah, okey. So aku, aku ada komen yang aku pin a uh, iaitu komen daripada Jong Yeon E. "Do you want to watch the uh, the movie behind the scenes, behind the screen, baby?" So dia dah uh, adalah Uh, letak link di situ Major character Major actors Will explain His acting In how Hardness Of the movie is From The movie From this movie You will know Why the best actor Belong to Muhammad Ali Faikal Muhammad Ali Faikal ni aku rasa Yang main character Yang kepala botak tu kot Aku rasa tu Sumpah gila Aku berharap sangat Aku dapat Tengok This film So The second comment Is From N. Yee. Ah uh, you lagi hebat daripada mamak seniman at least you faham. Thank you bro. So komen lagi? Salute bro. Don't worry. You must dare to speak and voice up. Sebenarnya aku um, aku berpihak kepada Nemmy. Bagus. Sumpah aku cakap memang totally bagus. Semua benda ni kena teguh Kalau tak ditegur, lama-lama menggelemak. Faham sendiri lah benda tu. Betul. Ha. Uh, So the the third com eh the, the the fourth comment is a G from G and Gleng sokong okay thank you bro kita ada komen lagi ah ini panjang sih ah from Visita George Wu saya orang tua pernah jumpa PM pertama hingga kini dulu kita ikut kata perkataan aku yang tepat saya dalam konteks pembahasan negara ini aku ini digunakan Masa dulu Iaitu kebanyakan digunakan oleh Di Indonesia Atau di kampung Maka sebagai Malaysia Kita guna perkataan tepat Iaitu saya Atau anda Bukan kau Saya kagum dengan Keikhlasan kamu Sebagai sastria Malaysia Yang meningkatkan Keharmonian Dan perpaduan Kalangan pelbagai kaum Tahniah dan continue Apa yang kamu buat di Youtube ni Bro Thank you so much Thank you so much Insya Allah Insya Allah Saya akan menggunakan Membahsakan diri saya ni Sebagai saya Insya Allah InsyaAllah, uh, saya akan test, saya akan test InsyaAllah So, kita lagi daripada Jong Jong Ye Oh, dia ada komen sebelum ni uh, uh, Dia ada komen Kalau ada perhatian dengan Chinese words uh, Don't scold, don't scold people by the word babi. Okay, okay This show in the upper right and the end of the trailer Can just Google translate, to translate this sentence. The post actually is really in Malaysia. Okay. He actually want to come back in this January but many people said if come back if come back maybe he will be look up. or oh, if no people treat him he may die without notice. Many people disagree him to come back in Malaysia because Taiwan is safer than Malaysia. Much COVID-19 in Taiwan. I just hope he can be safe. Okay. You're right. From Kian Yong Totally um, uh, Majority ma uh, Comment dekat dalam video Babi aku ni uh, Chinese Aku selut kat Chinese cause korang dia Sanggup Tengok Tengok Video aku Aku bukan nak merendahkan Membang Selayu kita Aku respect Tiga-tiga kaum Sumpah aku respect Tiga-tiga kaum So Aku akan baca okey. Kita dah Daripada Jackson Hu Ah uh, Social media Malaysia ini kebanyakan old thinker. Agenah, agena, agena. Pak agena, agena. Aku marah sana nak ini. Top-up on serabut. Okay. From Jackson Hu, social media Malaysia ini kebanyakan old thinker. Lagipun dikawal oleh kerajaan. Kenapa dia orang ni nembui ni? Sebab sudah sampai masa pilihan raya. Dia orang nak gunakan hak hak lagi untuk menutup berkala lagi yang menghalang dia yang mahu melakukan. Aku kurang faham tapi selok faham kan So guys, aku aku berterima kasih dengan korang. Dalam masa 2 hari, 11 jam mampu mencapai 3464 views, 16 comment, like sebanyak 161 di slot 7. Ah, thank you. Thank you Mama, thank you. Tanpur, Tanpur haters siapalah kita? Kita ada seorang budak BBMJu. So guys, I think sampai sini je video sebab because dah 11 minutes kan. So guys, jangan forget to subscribe, like, comment and share our videos. Share dekat Facebook, share dekat IG, share kat mana-mana je. Kat group WhatsApp ke kat mana-mana pun. Aku nak korang share kat Facebook boleh banyak. Biar kena kecam. Biar lagi banyak views aku. Tak kisah lah. So guys, jangan forget to subscribe, like, comment and share. So guys, escape in the house. Peace. Assalamualaikum.